Analisa Dolar Australia USD di tanggal 14 April tahun 2022, tren pergerakan Dolar Australia USD di sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan Dolar Australia USD jika terus bertahan di atas area 0.74482, karena ada potensi Dolar Australia USD bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 0.74750. Sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 0.74350 karena ada potensi dolar Australia USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 0.74082. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212